Halo Rek, ketemuannya Ndek Guruku Gamer Belajar Ngekim -game Belajar kalian lagi di channel ini. Nah, halo semuanya yang baru datang, yang baru apa? kenal ini siapa sih kok tiba-tiba ada di thumbnailku? Halo. Iya, Bu Ita adalah seorang guru di SMP N2 Gempol sejauh ini selama su sudah dua tahun bekerja di sana. Dan kalau kalian apa suka sama seni-seni budaya bisa cek Uh, di kanal art Chrome nya SMP dua Gempol begitu kita nah, ada juga di sana tapi le, dunia gaming-gaming ya channel ini tempatnya the one and only Rahe Rahe to be back Rahe meh <laughs> mas bimo banget <laughs> kayak sesuai kenal oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. hari ini kita akan memainkan sebuah game yang berbentuk puzzle pixel ya uh, uh, namanya itu if on a winter If on a, for for traveler lah nama-nama sederhananya itu for traveler gitu jadi ada empat orang yang lagi dikulik nih kisah hidupnya begitu langsung saja nggak usah banyak basa-basi langsung subscribe kalau kalian jatuh cinta sama bu Ipa, <laughs> langsung langsung subscribe ya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. wait a second sepertinya game ini mungkin akan sedikit memeras ke isi kepala ya kayak berpikir banget. <San> oke okay, loading iya yeah. tapi jujur pixelnya itu memanjakan mata banget banget banget jadi kalian meskipun ini gamenya sederhana kayak ih receh banget <San> tapi dijamin akan memanjakan begitu setelah saja versi. jadi pak dokter yang mana uh, beliau ini adalah seorang dari Afrika atau uh, seseorang yang berkulit hitam dan dia lagi melakukan sesuatu di kamarnya, tapi kita belum tahu apa yang dia lakukan di kamarnya ini kegiatan apa yang sedang dia lakukan? kita coba cek sampai yuk let's go uh, Beth I'm afraid of sleeping aku takut kalau tertidur Beyond the veil by the human. Kupu ya, kupu ya. A stars right like Mars, Saturn, and align tonight. planet-planet. Hmm, kayaknya lagi jadi sejajar malam ini. You know what fits? I don't know. The moon has arrived. Kayaknya orangnya nunggu planet-planet ini berjajar dia, tapi buat apa? Uyau, uyau, uyau. Oh, ini ada kota New York, ya, ini ya. Kota itu sebuah kota besar sih, uh, besar industri fashion ada di sini semua. Uh, it's a lower magical process to make a guardian the threshold physicality is substance uh, magical apa? masuk, masuk ritualan ya apa sih highest responsibility threshold apa threshold duty free from fear and ready to highest responsibility pak, ngapain? Yo, ritual correctly. I perform dari ritual correctly. Oh, Masuknya ngapain, Pak? Wih, oh. banyak buku ya. Checker, checker itu kayak belatih gitu loh. Kayak iya, peralatan untuk melakukan. A woman A woman an ancient medical illustration showing human body. Oh anu, kayak diagram tubuh, diagram tubuh. Kayak kamu lihat di IPA ada peraga tubuh kayak gitu. Son. dan Ini propertinya kecil banget, airan bubur ini. Hai, eh? kok kok ada hai, hai, hai, hai, Terus ngapain? I almost forget. Mister William Murphy is. <laughs> My card. Oh, oh! It's a jacket. Should I should take it to him? Okay. Pintumu mana? To corridor dikasihkan ke Pak William ya itu obat cukup juga gaya semakin episode iya ini story ketiga kalau kalian masih ingat story sebelumnya itu oke okay. just just there I have nothing to do I should give ngomong-ngomong uh, oh, oh tetangga Oke. Okay. Berarti yang ini. Pintu ketiga dari eh, pintu kedua dari kamar kita. Pak, permisi. Gojek. Pak, iya, uh, nyonya, nyonya. Dokter tersenyum. Senang ketemu Anda. Aku aku takut eh aku khawatir Anda tidak datang. Maaf ya. Saya tadi repot di rumah sakit. Bagaimana kabarnya Pak William? Uh, semakin buruk pak dokter semakin buruk orangnya sesak nafas dan kayak dan batuk juga kayak kok dulu dulu nggak kayak gini ya kayaknya uh, maaf ya bu, bu Williams saya harap bapak bisa lekas sembuh uh, mengingat pengobatan kita juga masih terbatas di tahun-tahun ini uh, kita masih harus support diri kita dari bencana perang dan lain sebagainya. Tapi ini bisa meredakan sakitnya Papa kayaknya. Makasih ya Pak Samuel. Uh, terima kasih banyak terima kasih. Uh, gak usah gak usah berterima kasih. Itu sudah tugas saya sebagai dokter. Uh, kayaknya saya harus masuk atau pulang lagi. Uh, terima kasih. Uh. Oh, nyonya yang menyerahkan, oke. Okay. Angle of mercy, kita dapat kecilnya. Baiklah, kita kembali ke kamar sesat kita. Ya elah, oke. Okay. Terus, uh, okay. uh, kayaknya kita harus lihat buku panduan deh, enggak ya? I need to place the correct herbs. <sighs> kita harus mencari herbs. Gimana kita mencari herbs? I have nothing to do out there. Oke. Okay. see herbs, herbs, herbs, herbs. Iron ball. Oh, screwball. Kepel in the wildness, fire among the morning trees, the there are dripping and helpful whispers over the... Gak ngerti ya, Ure. Maksudnya gak ngerti kalimat ini, Banyak apa sama situasi ini, ini? What does all it mean? Anda aja nanya, apalagi saya. Apa? Benda-benda itu gak di dapur gak sih? This the passage I need The burn. Hello, so much And I have to memorize We need the platter Hmm Saya harus mencerna tapi lek like, pixel itu semakin dekat dilihat itu semakin gak kelihatan kayak misalnya kamu gini yuk coba nih ya itu semakin benar-benarnya gak kelihatan like jauh, kayaknya sih ada harapan untuk oh i have char kan, i see it oke okay. hmm. nah oke okay ya, kita sudah nemu toplesnya kita lihat lagi bentuknya apa baca dulu soalnya hmm. iron ball. red rust from corrosion red rush. Red rush itu sesuatu yang merah ya, ya paling deket ambil, terus corrosion, corrosion itu korosif itu ngawur sek si lah ngawur sek si, ngawur sek si, kak ngerti aku ngawur sek si, sek si, kak ngerti maksudnya apa? I'm doing something wrong oh. karena aku pancet kak ngerti si, mungkin Wait a second. Si, aku harus mencatat. Aku harus mencatat. Gak bisa nih begini. Oke, okay. yang pertama dari hubungannya buku sama planet-planet tadi yang aduh Oke, okay. kita mendapati tiga komponen utama dalam setiap cawan atau bowl itu ya baiklah yang pertama ada rose kita udah bener milih rose tadi tapi salah cawan itu ada di copper uh, bowl oke ah. oke okay. okay. kemudian ada uh, hem hemlock itu ditaruh di yang warna hitam di yang dekat kaca hemlock Was. itu ditaruh di kemudian ada worm warna apa itu tadi ya habisnya gitu tiga-tiga nya langsung dibawa dulu. wormwood hmm itu di airan. We'll see, we'll see, we'll see, we'll see. Oh kemohon please work it out. Ayolah. Bener. Yes, yes. Oh pusing sama planet. Pusing. One small cut in each pot. Cell survive. Cut. Dagger, dagger, dagger, dagger. Aa atama, atami. Nah, this is time. Yulatita, Pak Dokter Dari depan dulu kali ya oh, On myself Flash hmm. Apa nih Kita taruh yang merah dulu aja ya Merah itu Right hand ti merah las like canciones atau knowledge dan healing atau kesembuhan kayak gak ada tempat koyonginnya deh ya enggak sih tapi kok tempatnya itu lebih ke arah saya mencari revives atau pembalasan ya oh bosire. apa kita tarik cerita ini ke sebagian paling dark jadi kemungkinan yang ada coba tak I've always kept them together cahaya sama sekali. aku harus bagaimana ini. Jadi kayak unmen itu adalah perumpamaannya dokter Samuel ketika dia itu Rasa amarah dan dendam itu. Itu, apa situasi di sekelilingnya. Suka, aku nggak bisa lihat apapun di sini, tapi kayaknya nggak ada jalan lain. Oh, oh, itu, itu, itu air. Ada orang-orang apa? Bukan itu. Another creature? Makhluk lain. Like. Uh, uh, aku harus ngomong sama dia, gak? Iya. Yeah. Bayi. Everybody. pak aku harus menemukan buku ini oke kita bawa lagi ke penjaganya ya oke kita tunggu paknya melangkah dengan kaki kecilnya oke. kasih lagi kasih lagi ke paknya Tak amnesia lagi, berarti bukan itu. Apa ya, <laughs> whispers? Yang kita temukan di kamar, oh, dia itu amnesia. Ceritanya di, di dimensi ini, dia itu lupa. Oh ya, ya, ya, ya. yuk kita kasih lagi. Dan kalau kamu enggak pakai headset, kamu akan kesulitan right? karena detail-detail petunjuknya itu ada di audio. Ya. Nih, makan. Ayo light work. Enggak juga musik terus whisper terus aku gak berharap tidak ada monster laut di area yang lembab ini nangis letter surat uh, ada surat yang belum tak buka nih maaf Yunis so putus cinta aku harus pindah ke New York untuk menata karir dan aku merasa bersalah. semoga Aku tidak terlalu banyak menyakiti hatimu. Ya gimana? Gak terlalu banyak. Uh, iya ya, mbak enangis. Eh pak lari dong. Saya kan orangnya nggak sabaran. juga berapa buku lagi yang harus kita temukan ah kalau lurus lagi kita oke pada sih ini batasnya ada dana lain kita udah nemuin 4 loh ini tadi udah yang gak bisa dicari. cari Dengan ini, membunuhku rasanya, eh, tapi kicau banget. Perangnya Pak Samuel Kayak kenangan begitu Ayolah kita nemuin Berapa lagi? Udah lima loh ini tadi Is that? What? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, aku. Hah? Huh? Uh, di mana? Kok bisa sampai sini? Aku kok nggak ingat ya. Aku ini siapa? di sini lagi terjadi apa kok kok kaya sekali uh, ada tentara uh, jasad tentara lagi ada perang oh, oh. eh Tiga supplies audio ini indah banget, merinding. Kan ke, kelihatan gak? Oh, my God. Uh, aku gak pernah merinding ke sesuatu. Kalau hal itu gak benar-benar bagus, di telinga goreng sungguh. sama Pak Pak yang jaga ini. Aku sudah menunggu. Hah? Masa? Kak, kita kenal tak Pak? maaf, tapi saya enggak tahu panjenengan ini siapa. Enggak hmm. nggak apa-apa, enggak apa, -apa, nggak apa, -apa. Uh, sekarang pertempuran sudah selesai. Uh, kamu kenal saya kok. Hmm. Ah, iya? Iya, jangan ragu. Jangan ragu, ini uh, kehidupan dan kematian seseorang ada di tanganmu. Yuk, karena beliau dokter. Menolong, oh, sounds. Uh, I I harus ditata kembali, lah, kau yang Eh, uh, guardian? Ya, ya, ya, seseorang Sese -se bernama guardian harus sempurna dan harus berjalan di kebaikan. Dan jangan sampai ada kejahatan yang muncul. Kau ingat kan, kenapa kamu tak ke sini? Eh, uh, aku mencari pembalasan. Iya. Hari ini kamu harus melepaskan semua masalahmu dan melihat ke sekeliling. Kamu masih muda dan kamu masih belum tahu kamu nggak boleh meninggalkan orang-orang ini kesakitan kayak gitu bebaskan mereka seperti kamu menolong saya oke okay. oh, oh kehilangan tangan karena ledakan Dia demam juga. bisa jajak ngomong, ya. kalau yang tadi belum bisa jajak om oke okay, oke okay, oke okay. hmm. look lucky look okay. medical supplies kita I'm right up you. Air, air, air! air. Uh, pembawa air kan gak mungkin. Apa ya, pembawa air? Flash kantin. Seperti biasa, objeknya kecil sekali. Uh -uh. Nanti kantin. Uh -uh. Terus, ya. Yeah. Untungnya aku sudah agak terbiasa sedikit sama situasi di game ini, kayak oh barangnya kecil, jadi harus teliti dan lain sebagainya. si obat namanya obat tidur opium itu kayak perdarah sesakit yang kita lihat di story kedua oh penyakit yang bakal datang ke aku habis ini aku tahu kok I the same way bulat Oh kita harus mendengarkan ya mendengarkan Peluru, peluru, peluru, kita harus mencari peluru, katanya. kondisi macam apa ini aku gak bisa cerita ke kalian it's too brutal terlalu brutal Trip shot Aku uh -huh. bingung Oke, kita nemu peluru, tapi harus nolong-nolong yang satunya dulu. Nolongnya pakai apa? somehow but barely conscience that is not a gunshot Jadi kita harus cari tahu cara nolong orang yang ketika spilau Oke. Oke, we find we find a clue mm -hmm. untuk dikasih ke dia. Oke, okay. kita menyelesaikan puzzle ini dengan depresi. isi mundur bentar Misi. saya mau cerita iya uh, ingin ngaku sesuatu aku nggak tahu aku baru saja tiga orang aku merasakan rasa bersalah takut gangga tapi aku merasa kosong dan aku sangat lelah juga berapa lama ini sudah berlangsung seperti ini bagaimana aku bisa sampai di sini jangan khawatir kamu tuh baik-baik saja maksudnya ya Iya kamu itu kamu itu hampir di sana pak dokter hmm. ini adalah tes hmm. face to face with guardian masih masih di situ topiknya. Oh, oh, oh, saya kira udah kayak beda, beda cerita begitu. Ya. Apa yang aku inginkan, apa yang aku minta. Ingat ini. Kamu. Oh. Kamu memberi makan makhluk yang kamu sumun itu dengan keputusan yang kamu buat sejauh ini jika ya salah pilih kita oke okay. tapi jangan takut kamu akan mengerti nanti sekarang pergi Kami sudah nunggu Anda semua. Pasti sangat menyenangkan kan untuk menyeberang ke sisi lain. Kamu telah melakukan hal yang banyak. Tapi sekarang kita jangan buang-buang waktu ya. Ayo. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Hah? Enggak, enggak. Tapi kok orang-orang ini mayat semua ya? Ini. Ya, kamu hanya bisa bicara lewat kita Sekarang, perhatikan Aku punya Diberi given. Sebuah pemikiran Kepada Waters Air Again. Salah I have given eh uh, Yes, apalah itu? Ha -ha. First. Hayear. Dan dengarkan dengan seksama. I have Conscience, my soul, okay, pretty easy, pretty easy, uh, okay, uh, level 2, level 2, Aku nggak tahu, loh. Maksudnya, kata-kata asing ini gimana, loh? jadi zombie. Oke, oh oke. Oh what, what is this? Oh versi. Seorang yang terjebak dalam keabadian, keabadian sih keabadian, tapi dari zombie deh. Oh ada dua versi sepenuhnya, changing. Keluar, kita sudah jadi guardian ya. Ini ya, oh invitation. It's time to get out of here. Saatnya kita keluar dari sini Aku nggak ingat apapun setelah itu. Oh itu Pak Samuel. Wow, cerita yang unik ya. Ya, yeah. the question is uh, kita di mana sih sekarang? Ini? Nah lihatlah sekelilingmu Pak Samuel. Ada gelas. Ini pesta tentunya. Can I have one? Aku senangnya le like, orang barat itu nggak harus menyertakan alasan kenapa dia pergi, nggak nggak nggak permisi, plus lewat ay. Napa ini tuh siapa? Kok ada yang berapi-api? Oh ibu ibu ibu layah ya kata Apa yang kamu lakukan berinteraksi dengan para manusia itu? kamu mencoba untuk mendengar cerita mereka lagi iya pak saya nggak tahan nggak boleh nggak boleh seperti itu apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu menikmati hal tersebut enggak nggak tahu saya hanya ingin merasakan apa yang mereka rasakan seperti ini, rasa sakit kes ke apa? kesakitan kesulitan terus Hati sendirian dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa sama-sama mereka. Maksudnya apa? Hmm. Itu adalah keputusan mereka sendiri, dan mereka harus mempertanggungjawabkannya. Menemukan apa yang mereka lakukan di kereta ini, hmm. uh, aku nggak tahu. Mereka hanya cerita aja. Ada sesuatu lain yang kita lakukan di sini jangan jangan bilang kamu undang mereka sendiri kamu beri mereka topeng kamu beri undangan kamu mengumpulkan mereka nggak uh, iso eh nggak boleh seperti ini prosedurnya nggak bisa seperti ini kita harus taat pada jumlah yang ditentukan tapi ada beberapa yang pantas untuk duduk di sini dan kamu harus dengar cerita mereka. Bukan itu tugas kita, iya, ya, maaf, maaf, Pak. Kita enggak gitu lagi. Uh, for the glory of, oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Enggak pingin bilang apapun, jangan lakukan itu lagi. Mereka harus turun ke bawah, ke tempat yang namanya bawah. Iya, tapi agak bawah lagi, Pak, kayaknya, Pak. Uh, atau mungkin nggak bisa diampuni oh, perbuatan mereka di dunia. Oh. Please, saya hanya ingin dengar cerita mereka sebelum kesini. Uh, laya, laya. Bu Ini namanya laya. Harus mengirim mereka ke rawa. Is it a hell? Oh my god, is it really a hell? Rock twist ya. Yeah? game-game yang aku mainin selalu menimbulkan reaksi seperti ini Aduh, tapi terima kasih untuk uh, kreditnya sangat enjoyable, permainan yang sangat enjoyable cuman yaitu tadi, barang-barangnya kecil banget jadi agak sulit untuk melihat kadang-kadang bagaimana -kadang. ya, ya, ya. <tuh> menurut kalian? kalau menurut kalian game ini terlalu dark untuk anak-anak ke komen di bawah atau mungkin uh, game ini bisa memberikan kalian pelajaran, suatu pelajaran bahwa kalau ada perbuatan pasti ada konsekuensi komen di bawah gimana sih pendapat kalian kalau aku, aku masih ngerasa merinding dengan, dengan cerita yang terakhir kayak ya kamu memberikan Pengorbanan untuk sesuatu dan ternyata sesuatu adalah default atau hal yang jahat it's, it's not my thing itu bukan kayak bu kita banget dah kayaknya game ini sampai di sini dulu jangan lupa subscribe ya see you in the next video and ciao edda da semangatin aku dekat subscribe semangatin aku dekat subscribe